Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara carakita.id bersama Bang Dani Di video kali ini saya akan share ke kalian semua cara membuat status musik dan lirik lagu di aplikasi whatsapp Kurang lebih nantinya akan terlihat statusnya seperti ini ya Mantap sekali Oke, okay, sebelum kita ke caranya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu ya, supaya channel ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan jika sudah, langsung aja nggak usah berlama lama buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita simak video tutorialnya. Oke cuy kita lanjutkan ya Jadi untuk cara membuat status musik dan lirik lagu di aplikasi whatsapp Caranya kita buka terlebih dahulu aplikasi whatsapp Dan berikutnya kita geser ke status Jadi cara membuat status musik dan lirik lagu di aplikasi whatsapp Kita bisa menambahkan foto melalui kamera Berikutnya silahkan anda tambahkan bagian foto yang mau kalian jadikan sebagai status musiknya sebagai contoh, seperti foto ini, ya. Nah, berikutnya, untuk cara menambahkan musik dan lirik lagu di foto ini sangat mudah sekali dan berhubung di sini, untuk aplikasi WhatsApp belum menyediakan bagian fitur untuk menambahkan musik yang ada, hanya fitur menambahkan tag, emot, dan bagian crop foto, ya. Namun, jangan khawatir, di sini saya akan membagikan satu aplikasi tambahan yang bisa menambahkan musik dan lirik lagu. Dan saya rasa, dan saya yakin kalian pasti punya untuk aplikasi ini, ya. Oke, berikutnya kita keluar dari aplikasi WhatsApp, dan untuk aplikasinya yang bernama Facebook, ya. Jadi, kita klik aja di bagian Facebook, dan berikutnya kita klik aja di bagian buat cerita. Dan disinilah kita menambahkan musik dan lirik lagunya, ya. Dan kita pilih bagian foto yang mau kita jadikan sebagai status musik dan lirik lagu. Oke okay, berikutnya tinggal kalian sesuaikan dengan keinginan jika sudah Berikutnya untuk menambahkan musik dan lirik lagu silahkan kalian pilih aja di bagian ini ikon musik ini ya Berikutnya tinggal kalian tambahkan saja bagian musik yang mau kalian tambahkan Sebagai contoh semisal saya pilih musik yang ini Oke jika sudah silakan anda bagikan saja Selanjutnya silakan kalian menunggu proses loading atau uploadnya sampai selesai Oke selesai ya cuy Kemudian untuk langkah selanjutnya tinggal kalian unduh dari cerita yang kita buat ini ya Caranya tinggal kalian pilih di bagian cerita yang kita buat tadi Lalu pilih titik tiga di atas ini Selanjutnya tinggal kalian pilih simpan video, dan secara otomatis story ini akan tersimpan pada galeri kalian ya cuy. Selanjutnya tinggal kalian share di bagian story whatsapp kalian.